Halo teman-teman kembali lagi di channel kita Indonesia kamera hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat video itu halus atau cara ngatur fps di kamera ini pertanyaan dari AF Master Angga Oke langsung saja kita jawab enggak pakai lama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 hari ini 1100 adanya 1200 nah, hampir sama lah jadi kita pakai kamera 1200 ini caranya kita tekan menu ya yeah. nah, kenapa nggak ada di sini karena belum mode video nah, untuk pertama harusnya di mode video dulu di sini tempat 1100 1200 1300 600d caranya diputar dulu ini sampai gambar video Panah ini ngarah ke gambar video. Jelas ya, bisa kelihatan. Ya, gambar video ini ya, panahnya ini. Oke. Okay. Ketika sudah sampai video ini, uh, cara ngaturnya FPS-nya ada di menu, kemudian ada di coba digeser. Nah, ada di movie rec size. Ya, yeah. kita tekan set. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, ini pilihannya kalau Canon terbatas. Kalau teman-teman mau yang FPS yang 120 tak sarankan beli yang FPS-nya besar. Kalau di 1100 sama 1200 hampir sama seperti ini. Jadi 1920 kali 1080 25 FPS, 1920 kali 1080 24 FPS, 1280 kali 720 itu 50 FPS. 640 kali 480 25 fps jadi kalau kalian mau fps yang tinggi di sini adanya 1280 kali 720 oke teman-teman jika uh, video teman-teman pengen halus yaitu sudah dijawab fps kalian harus tinggi semakin tinggi fps-nya, maka tingkat kepadatan videonya maka semakin banyak seperti itu, semakin sedikit FPS-nya, maka akan semakin terputus-putus, apalagi diedit slow motion. Seperti itu, jadi teman-teman, kalau mau slow motion harus pakai FPS yang tinggi. Seperti itu, teman-teman. Oke, uh, demikian tutorial hari ini, semoga bisa terjawabkan. Kalau kurang puas, bisa ditanyakan lagi, akan kita jawab. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Akan kami jawab, salam saudara Indonesia kamera, sahabat fotografer, videografer seluruh Indonesia, salam saudara.